Benang cahaya hitam menyapu ke segala arah seperti badai, langsung menutupi radius 100 kaki di sekitar Suyun. Tampaknya bekas luka hitam pudar muncul di ruang kosong itu sendiri di dimanapun benang cahaya hitam ini berlalu. Suyun menyaksikan serangan ini, sebagai ekspresi serius yang tidak bisa disembunyikan melonjak ke wajahnya. Dia mungkin telah memandang rendah lindung sebelumnya, tetapi dengan munculnya simbol leluhur melahap. Dia segera mengangkat ancaman yang diajukan lindung ke tingkat tertinggi. Ini karena dia menyadari bahwa meskipun ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka, sangat mungkin bagi objek saleh seperti simbol leluhur yang memangsa untuk menebus perbedaan ini. Mata suyun gelap dan dingin, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan energi mental dengan liar berlari keluar seperti badai. Sebelum dengan cepat berubah menjadi badai energi mental besar seratus kaki di sekitar tubuhnya. Energi mental tidak sekeras dan sekuat Yuan Power. Namun, di bawah kekuatan yang tampaknya lebih ringan ini, sembunyikan kekuatan mematikan yang benar-benar dapat menghancurkan jiwa seseorang. Jika seseorang terluka dalam pertempuran Yuan Power, hanya akan ada beberapa luka fisik. Namun, jika seseorang terluka oleh energi mental, seseorang akan benar-benar menderita cedera serius. Sedemikian rupa sehingga bahkan pikiran seseorang akan sangat terpengaruh. Badai energi mental mengelilingi tubuh Suyun, benar-benar melindunginya di dalamnya. Ketika badai berputar, bahkan ruang itu sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Swosh swosh swosh. Benang cahaya hitam yang tampaknya memenuhi seluruh langit tiba ketika badai energi mental terbentuk. Suara menabrak keluar saat mereka bertabrakan melawan badai. Namun, Benang hitam terang ini akan tersebar dan dihancurkan oleh badai yang berputar ketika mereka menembus yang terakhir. Simbol leluhur melahap memang kuat, tetapi dengan kekuatanmu yang lemah ini, itu hanya membuang-buang harta alam yang berharga. Senyum gelap dan dingin segera muncul di wajah Suyun setelah melihat adegan ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini mudah untuk menghancurkan kekuatan melahap? Namun, Lindong hanya tersenyum di hadapan senyum dingin Suyun. Senyumnya memiliki jejak keanehan. Hati Suyun menggigil mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya. Dan murid-muridnya menyusut dengan kuat ketika dia menemukan bahwa beberapa lampu hitam pekat sebenarnya muncul di dalam badai pada waktu yang tidak diketahui. Lampu hitam muncul seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya yang terus melahap energi mental sekitarnya. Sial, wajah gelap dan dingin Suyun akhirnya menjadi jelek. Dia buru-buru bermanuver energi mentalnya ketika dia mencoba untuk mengusir lampu hitam. Namun, ia segera menemukan bahwa lampu-lampu hitam ini seperti belatung yang telah merasuki tulang seseorang. Mereka berpegang pada energi mentalnya dan mustahil untuk dilepaskan. Apakah ini kekuatan simbol leluhur yang memangsa? Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi suyun. Dia bisa merasakan bahwa energi mentalnya sendiri sebenarnya menghilang dengan cepat. Ini menyebabkan dia merasakan kecemasan di hatinya. Lindung tidak melawannya secara langsung. Tetapi daya devoring ini seperti parasit bagi Suyun. Mengikuti energi mental yang terakhir dan melahap kekuatan ini. Semakin banyak lampu hitam mulai muncul dalam badai energi seiring waktu berlalu. Penampilan itu seperti sedang diserang oleh virus. Bajingan, ekspresi gelap dan suram melintas di wajah Suyun. Dia segera mengepalkan giginya dan dengan tegas memutuskan hubungan antara energi mental dan tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya dengan cepat menarik kembali dengan maksud menarik diri dari badai energi mental yang sudah diserang oleh cahaya yang melahap. Aku khawatir sudah terlambat jika kamu ingin pergi sekarang. Namun, Lindong tersenyum samar setelah melihat tindakan Suyun. Segera, cahaya hitam mengalir jauh di dalam matanya, membuatnya tampak agak aneh. Segel melahap, suara lembut dikeluarkan dari mulut Lindong, dan segera setelah itu, segel tangannya tiba-tiba membeku. Desir, sinar cahaya hitam tiba-tiba meledak dari simbol leluhur melahap di langit saat tangan Lindong berhenti. Setelah itu, ia menembak ke arah badai energi yang sangat besar di kejauhan. Bas-bas, dengan kedatangan sinar cahaya hitam ini, badai energi mental yang semula berputar segera terhenti. Cahaya melahap dalam tiba-tiba meletus pada saat ini, karena banyak benang hitam menyebar. Pada akhirnya, mereka dengan cepat menjalin satu sama lain, dan benar-benar berubah menjadi segel hitam besar, yang menyelimuti seluruh badai energi mental. Saat segel itu terbentuk, seluruh badai energi mental telah berubah menjadi sebuah penjara yang terbuat dari daya mancur. Bang, tombak panjang energi mental seratus kaki terbentuk di tangan Suyun. Setelah itu, dia dengan kejam menembakkannya ke arah badai energi yang telah diselimuti oleh segel hitam. Namun, tombak panjang itu dengan cepat hancur saat dihubungi. Energi mental yang menyelimutinya juga cepat ditelan oleh Devouring power. Menahan, mata lindung acuh tak acuh saat dia melihat Suyun, yang wajahnya mulai menunjukkan kepanikan. Segera setelah itu, segel tangannya berubah dan benang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Mereka berkedip dan benar-benar berubah menjadi banyak rantai hitam, yang melesat ke arah Suyun dengan kecepatan yang mengejutkan. Ekspresi Suyun berubah drastis setelah melihat ini, mayestik mental energi buru-buru berubah menjadi penghalang yang kuat di sekitarnya dalam upaya untuk memblokir serangan. Pop-pop, namun, upayanya benar-benar sia-sia. Rantai melahap yang dipenuhi dengan daya melahap memotong penghalang energi mental seperti pisau panas melalui mentega. Segera setelah itu, mereka menusuk tubuh Su Yun di bawah tatapan ngerinya, ketika suara indik telinga yang rendah bergema di langit. Menggunakan energi mental di depan simbol leluhur melahap, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar idiot. Lindong berbicara dengan cara yang tidak simpatik saat ia menundukkan kepalanya dan menatap Su Yun yang tubuhnya telah ditembus oleh puluhan orang, rantai melahap. Kekuatan devouring dari simbol leluhur yang menelan sangat menahan energi murni seperti ini. Oleh karena itu, dari perspektif Lindong, berurusan dengan master simbol ilahi jauh lebih mudah daripada berurusan dengan ahli tahap awal mendalam kehidupan. Namun, Su Yun ini memang terlalu sombong. Su Yun dengan panik berjuang. Namun, Rasa sakit hebat yang dipancarkan dari dalam tubuhnya menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Tidak ada darah mengalir keluar dari titik-titik di mana rantai telah menembus tubuhnya. Ini karena dia bisa merasakan bahwa semua yang ada di dalam tubuhnya perlahan-lahan ditelan oleh kekuatan penyantap yang telah menyerang tubuhnya. Kesadarannya mulai menjadi buram di tengah-tengah melahap ini. Lindong, tuanku adalah dosa dari gua angin iblis. Jika kamu berani menyentuh aku. Nasib kamu pasti akan sangat menyedihkan. Suyun menguatkan dirinya. Matanya ganas saat dia menatap Lindong dan berteriak dengan keras. Gua angin iblis. Lindong mengangkat alisnya sedikit. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang orang ini jelas tidak sederhana. Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar akan berasal dari Gua angin iblis. Salah satu dari dua gua terkuat di wilayah Laut Angin Surga. Itu benar. Lindong. Kamu juga orang yang cerdas. Kamu harus menyadari apa jenis bencana besar itu akan menyinggung Gua Angin Iblis. Jika kamu menyerahkan simbol leluhur yang memangsa ke Gua Angin Iblis aku, itu pasti akan menjadi layanan yang hebat. Gua Angin Iblis tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Suyun buru-buru berteriak setelah melihat ini. Lin Dong membelai dagunya dengan tangannya. Dia merenung sejenak di depan mata Suyun yang cemas. Sebelum mulutnya menyeringai. Memperlihatkan giginya yang putih seram. Adegan ini segera menyebabkan hati Suyun sedikit tenggelam. Maaf, aku tidak ingin menyerahkan simbol leluhur yang memangsa. Karenanya, aku juga tidak akan membiarkan kamu pergi. Petik 2. Mata Lindung langsung berubah gelap setelah kata-katanya terdengar. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya. Ketika selusin rantai melahap yang menembus tubuh Suyun tiba-tiba meledak. Cahaya hitam menyebar berubah menjadi lubang hitam yang benar-benar melahap Suyun di depan mata yang ketakutan. Tepuk tangan. Lindong menepuk tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh setelah benar-benar melahap Suyun, sebelum dia perlahan berbalik. Mata tenangnya memandang ke arah Demon Snake berkepala tiga, yang terjebak dalam Burning Sky Array. Pada saat ini, Demon Snake berkepala tiga tidak lagi berani membuat suara. Ekspresinya sangat gugup dan takut saat menatap Lindong. Kekejaman yang ditunjukkan oleh yang terakhir ketika dia tanpa ragu membunuh Suyun, membuat Dimensnake berkepala tiga untuk memahami bahwa pemuda di depannya bukanlah orang suci. mengutuk jika aku tahu bahwa bocah ini sangat kejam, aku tidak akan campur tangan. Petik 2, ekspresi pahit melintas di mata iblis ular berkepala tiga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang seharusnya dengan mudah diselesaikan akan benar-benar berkembang sedemikian rupa. Selanjutnya, giliranmu, lindung menatap dimensnake berkepala tiga dan tersenyum. Senyum itu menyebabkan bahkan dimensnake berkepala tiga ganas yang luar biasa merasakan hawa dingin yang meningkat di dalam hatinya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 852, Serum Kelahiran Spiritual Inti. Arai cahaya merah-merah besar menutupi tanah, sambil menjebak ular iblis berkepala tiga yang ganas di dalamnya. Namun. Binatang iblis yang biasanya ganas ini saat ini memiliki ekspresi yang agak jelek saat dia melihat Lindong Yang tersenyum menatapnya dari udara di atas Hihi, temanku, tidak ada banyak permusuhan di antara kita berdua Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Aku tidak akan mengambil buah roh kehidupan misterius Dan kita akan mengakhiri ini dengan damai Bagaimana menurutmu? Wajah jika Dimensnake berkepala tiga sedikit berkedut saat dia tertawa kering sambil menghadap Lindong. Kamu juga telah melihat simbol leluhur melahap, kan? Lindong tersenyum dan bertanya. Murid Dimensnake berkepala tiga menyusut. Sementara ekspresinya berubah sedikit tidak wajar. Dia secara alami jelas melihat betapa Lindong menghabisi Suyun sebelumnya. Menyebabkan kejutan muncul di dalam hatinya. Bahwa Suyun adalah master simbol ilahi awal yang asli. Energi mental yang kuat yang terakhir membuatnya sulit bahkan untuk dimensnake berkepala tiga untuk mengalahkan. Namun, orang yang sial ini sebenarnya dibunuh begitu mudah oleh Lindong. Meskipun ini sebagian besar karena kekuatan devouring ancestral symbol, metode kejam Lindong juga membuatnya merasa takut di hatinya. Apa yang kamu rencanakan untuk lakukan? Iblis berkepala tiga berkepala mengepalkan giginya dan berkata, Aku tidak ingin mengungkap fakta bahwa aku memiliki simbol leluhur yang memuaskan. Oleh karena itu, aku khawatir aku tidak bisa membiarkan orang-orang yang tahu tentang hal itu hidup. Suara Lindung lembut. Tetapi kedinginan yang berkedip-kedip di matanya menyebabkan jantung ular iblis berkepala tiga tenggelam sedikit. Kamu, ekspresi ular iblis berkepala tiga sedikit berubah. Segera, kedua matanya menjadi gelap dan kejam ketika dia berkata, Lindung. Aku sadar bahwa kamu memiliki banyak trik di lengan baju kamu. Tetapi jika kamu benar-benar memaksa aku, aku juga memiliki sarana untuk membuat kamu membayar harga yang signifikan. Apakah kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di kuali Burning Sky ini? Lindong tertawa dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia melambaikan lengan bajunya, dan simbol leluhur melahap di atas kepalanya bersiul itu langsung berubah menjadi lubang hitam yang menutupi area di atas formasi. Setelah itu, devouring power mulai menyapu bersih darinya. Dengan turunnya devouring power, dimensnake berkepala tiga itu segera merasakan bahwa kekuatan fisiknya sebenarnya berkurang sedikit demi sedikit. Koror dengan cepat naik dalam hatinya. Simbol leluhur yang menelan ini memang aneh. Tidak heran itu disebut simbol ancestral paling misterius di antara delapan simbol ancestral besar. Mungkin agak merepotkan untuk menyingkirkanmu. Tapi aku tidak terburu-buru. Selama kamu terjebak dalam burning sky area ini, simbol leluhur yang memangsa akan melahap kekuatan kamu sedikit demi sedikit. Lindung melihat ekspresi agak ngeri dari ular iblis berkepala tiga dan tertawa. Brat, kamu benar-benar kejam. Demon snake berkepala tiga tanpa sadar berteriak marah setelah mendengar ini. Kamu tidak berbeda, tak satu pun dari kami yang baik. Mengapa kamu perlu mengucapkan kata-kata seperti itu? Lindong mengejek, "Jika dia adalah pihak yang dikalahkan hari ini, nasibnya mungkin akan berkali-kali lebih sengsara. Bagaimanapun, dia bukan anak muda yang tidak berpengalaman. Tunggu sebentar di tempat ini." Lindong mengucapkan kata-kata itu sebelum berbalik untuk keluar dari kuali Burning Sky. Tunggu, demon Snake berkepala tiga berteriak dengan tergesa-gesa setelah melihat ini. Jika lindung benar-benar meninggalkannya, kekuatannya akan benar-benar dimangsa oleh simbol ancestral leluhur. Setelah kehilangan kekuatannya, dia tidak akan berbeda dari sapi yang menunggu untuk disembelih. Langkah kaki lindung berhenti, dia melirik Dimensnake berkepala tiga dengan acuh tak acuh. "Aku akan memberitahumu rahasia Pulau Roh Misterius, dan kamu akan membiarkanku pergi. Bagaimana menurutmu?" Dimensnake berkepala tiga mengepalkan giginya dan berkata Oh, Lindong mengangkat alisnya Namun, dia tidak menunjukkan ketertarikan Mari kita dengarkan Aku akan memberitahumu jika kamu melepaskanku Mata iblis berkepala tiga berkedip seperti yang dikatakan Hidupmu ada di tanganku Karena itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk membahas persyaratan dengan aku Aku juga berpengalaman dalam energi mental setelah kekuatan kamu benar-benar habis, aku bisa langsung menggunakan energi mental untuk mencari kenangan kamu. Lindong berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu, kulit iblis berkepala tiga berkepala hitam langsung berubah menjadi hijau. Kemungkinan dia tidak mengharapkan situasi di mana tidak ada yang berhasil pada Lindong. Apakah kamu akan berbicara? Lindong melirik iblis ular berkepala tiga dan menuntut ekspresi dimensnake berkepala tiga berfluktuasi. Sesaat kemudian, dia akhirnya terpuruk dalam kekecewaan ketika dia berkata, harta karun terbesar di pulau roh misterius bukanlah buah roh kehidupan misterius. Sebaliknya, itu terletak jauh di bawah danau, serum kelahiran spiritual inti. Petik 2, Demon Snake berkepala tiga jelas menggunakan semua kekuatannya untuk mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Wajahnya dipenuhi dengan kangganan bird Spiritual Serum, lindung tertegun setelah mendengar nama ini, segera ekspresinya sedikit berubah. Kemungkinan dia juga pernah mendengar tentang harta karun alami ini yang bahkan lebih jarang daripada buah roh kehidupan misterius. Serum kelahiran spiritual inti yang disebut ini sangat langka, dan tidak diragukan lagi merupakan objek ilahi bagi para ahli tahap mendalam kehidupan. Kekuatan kehidupan alami yang sangat murni terkandung di dalamnya. Jika seseorang dapat menyerap dan memperbaikinya, bahkan beberapa ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna akan sangat diuntungkan. Dengan kata lain, serum kelahiran spiritual inti ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli tahap mendalam kehidupan sempurna akan mengilerdi. Jika berita bahwa serum kelahiran spiritual inti telah ditemukan di pulau roh misterius dan bukannya buah roh misterius kehidupan, kemungkinan para ahli yang akan datang ke pulau ini bukanlah Wei Song. Su Yun dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka akan menjadi ahli sejati yang telah mencapai tahap mendalam atau sempurna dalam kehidupan yang sempurna. Tentu saja, lindung saat ini kemungkinan hanya akan bisa bersembunyi di hadapan keberadaan dengan kekuatan seperti itu. Kecuali dia maju ke tahap kehidupan mendalam, akan terlalu tidak masuk akal untuk bertarung melawan para ahli ini. Alasan bahwa buah roh misterius dibentuk di pulau ini kemungkinan juga karena serum kelahiran inti spiritual, kan? Lindung menatap Dimensnake berkepala tiga dengan penuh minat. Sebelum dia tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tidak mengambil serum kelahiran spiritual inti jika kamu tahu keberadaannya? Mengingat Lindung kewaspadaan, dia secara alami tidak akan dibutakan karena serum kelahiran spiritual inti. Ular iblis berkepala tiga ini telah ada di sini selama bertahun-tahun. Apakah dia akan membiarkannya begitu saja jika ada harta karun seperti itu? Serum kelahiran spiritual inti terletak di bagian terdalam pulau. Dikelilingi oleh magma, aku tidak bisa masuk. Dimensnake berkepala tiga mengepalkan giginya dan berkata, Jika dia bisa mendapatkan serum kelahiran spiritual inti, kemungkinan dia sudah maju ke tahap mendalam kehidupan. Pada saat itu, Lindong dan sisanya akan sepenuhnya dirahmatnya. Lindong menatap Dimensnake berkepala tiga. Dia tersenyum dan mengangguk beberapa saat kemudian sebelum berkata, aku akan pergi dan menyelidiki setelah ini. Kamu harus menyadari konsekuensinya jika itu bohong. Petik 2, Lindong mengabaikan raungan geram Dimensnake berkepala tiga setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya bergerak berubah menjadi cahaya terang saat dia keluar dari kuali burning sky. Kamu keparat, Demon Snacket berkepala tiga mengeluarkan serangkaian kutukan marah setelah melihat adegan ini. Lama kemudian, sebelum dia perlahan-lahan tenang, setelah itu, dia duduk di tengah burning sky Arai Tangannya mengusap kepala botaknya yang halus. Ketika senyum jahat dan aneh tiba-tiba melintas di matanya yang lebih rendah. Bang Bang! Gelombang demi gelombang angin liar dan keras membentang di atas permukaan danau. Ketika dua kelompok terlibat dalam pertempuran yang kacau, suara pertempuran melonjak ke arah langit, menyebabkan seluruh tempat tampak relatif kacau. Ledakan mayestik Yuan Power meletus dari dalam tubuh Wei Song. Setelah itu, dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke depan. Pilar Yuan Power merobek udara dan menabrak Buyan dengan kejam. Kekuatan liar menyebabkan yang terakhir mengambil lebih dari selusin langkah mundur. Gu Yan, kalian tidak bisa melakukan apapun padaku. Ku, huh. aku sadar kamu telah menaruh harapan pada Lindong. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ia mampu melawan Master Simbol Ilahi dan Binatang Iblis tahap Iblis yang mendalam pada saat yang sama hanya dengan kekuatannya saja? Wei Song melihat sekelilingnya. Setelah itu. Matanya berhenti pada kuali merah-merah besar yang melayang di langit ketika dia mencibir dan berkata. Karena dia belum keluar setelah waktu yang lama, dia mungkin sudah dibunuh oleh saudara Sudan dan Dimensnake berkepala tiga. Aku menyarankan kamu untuk menyerah dan pergi dengan cepat. Jika tidak, kamu mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyesali tindakan kamu. Wei Song tertawa keras. Anggota sekitarnya dari klan Wei juga tertawa bersamanya. Mozan. Han Tao dan banyak lainnya di sekitar Danau tidak pergi. Mereka jelas berniat untuk melihat siapa yang akan menduduki posisi teratas dalam pertempuran berikutnya. Namun, berdasarkan dugaan mereka, Lindong kemungkinan besar akan berakhir sekarat dalam keadaan biasa. Terlepas dari berapa banyak trik yang dia miliki, Su Yun dan Dimansnake berkepala tiga keduanya cukup kuat. Di sisi lain, Lindong hanya pada tahap sembilan Yuan Nirvana. Gu Yan dan beberapa anggota klan Gu mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata Wei Song. Jika Lindung benar-benar berakhir gagal, mereka akan benar-benar dikalahkan kali ini. Pada saat itu, tidak hanya mereka tidak dapat memperoleh buah roh kehidupan misterius, tetapi bahkan mencoba melarikan diri akan menjadi masalah. Gu Yan menggigit bibirnya, matanya dipenuhi kekhawatiran ketika dia melihat kuali merah-merah. Sementara kedua tangannya yang kecil digenggam bersama. Haha, sepertinya hasilnya akan mengecewakanmu. Namun, tawa yang akrab tiba-tiba terdengar sementara hati orang-orang dari klan Gu merasa gelisah. Segera setelah itu, semua orang melihat sinar cahaya keluar dari kuali burning sky. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok manusia. Penampilan itu milik Lindong. Suasana di atas danau langsung membeku saat Lindong muncul. Sementara senyum pada Wei Song dan istirahat perlahan menegang. Wajah Mo Zhan dan sisanya di samping juga secara bertahap menjadi kuburan. Yang pertama keluar sebenarnya Lindong. Mungkinkah dia menghabisi Su Yun dan Dimansnake berkepala tiga? Mo Zhan dan yang lainnya saling memandang. Mereka bisa melihat kejutan di mata satu sama lain. Orang macam apa ini? Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.